from your way back home Oke, okay, what's up, bro? Jadi kita lagi di kafe mana nih? Kafe Barat di Kota Ende ya. Bayu. Nah, yuk. di sini kita bakalan coba mukbah, makan-makan-makan lah makan-makan. Nah, Karena di sini terkenal guys sama rame pedasnya katakan gue kan orang batang jadi kita bakalan coba mukbang disini dan kita bakalan juga pesen apa pesen makan yang bukan kurangnya seperti apa sih gue penasaran aja pengen coba enak atau enggak ya ternyata benar-benar kita bakalan juga nantinya yuk let's go Ciu. emang apa sih gak boleh? sombong amat jadi sini kita bakalan makan bareng sama temen gue nih sumber air sudah kan jadi ee uh... Kita bakalan pesan makan mukbang lah ya, mukbang. Uh, kita bakalan makan di sini, jadi tadi gue udah pesan makanan juga nih. Kalau kalian mau lihat makanannya, hmm. wow, mantap! Okay. Nah, jadi kita bakalan makan di sini. Gue bakal habisin di semuanya sendiri, oke. Okay ini kafenya lumayan bagus. Serius bagus banget. Tapi di sini lagi sepi, Bro. Oh, cuma kita berdua. Ada lagi sih orang, cuma lagi sepi aja. Nah, di sini kita bakal makan ini. Sat, ramennya coy. Rame. Oke, yuk, tanpa apa kita langsung makan aja. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ramai, Bro. Kita makan aja ya? Iya. Kita aku nah, hmm. ini pasti baru nih. Sangat juara. Supahnya enak banget, loh. <tuh> enak. Sebenarnya orang kalau makan bisa pakai sendok. Nah, di sini gua pakai tuntangan. Ciri-ciri orang parang kayak gitu. Kalau makan pasti enggak nyaman yang namanya pakai sendok. Jadi di sini kita pakai tangan. cuma satu kurang pedas kurang saja enak banget gede hmm. banget ikannya sekitar satu kilo ya kira satu kiloan hmm gede banget gede banget Bidih ukuran satu kilo kamu kasih tadi karena temen gue alergikat dia alergikanya terpaksa gua harus ngabisin sendiri saus Hah? hmm Ini aja udah kenyang, coba pagi juga ya ikan ikan ukuran satu kilo buat orang sepuluh sepuluh <tuh> ya jelas <tuh> nggak bakal habis. Uh. itu enak banget serius nama apa Hah? ikan gurame ikan gurame ada gua salah baca hmm. okay. mau mulai makan sangar. Astaga. Hmm. Hukuman. Cara ngabisin satu-satu emang kayak gini. ini ya, masih ada kurangnya, sih. apa? bakalan coba makan seperti, siapa tuh ya? Yang yang sering bikin video mukbang. Eh, bakalan coba makan, terus. Enggak ada yang juga yang lebih mencoba kuliner gitu Oke, semangat! Oke, ada orang enggak punya, benar banget. lagi, hmm. Hmm. jadi karena kita udah beli jadinya kita harus habisin, benar nggak? Ya, nggak boleh buang-buang makanan. limbah basi, basi kalau dibuang. jadi gue paksa nih ngabisin sih, gue paksa. meskipun jadi gue udah makan, tapi diajak makan lagi sama teman. jadi udah sekalian gue habisin. Oh dia alergikan, jadi <tuh> <tuh> paksa gue nanti tinggal tinggalin lagi. Hmm. obat obat coba saja benar juga juga udah pesen minum esnya udah cair hmm. habis guys Bisa tinggal doang jauh dari gas benar banget hmm. makasih bro traktirnya mantap nanti kita di traktir sama dia nih namanya siapa namanya? Larry instagramnya? beri siapa, sesuai nah nanti kita tag instagramnya di bawah, oke? Okay? kalian juga pengen kenalan sama teman temen baru gue nih nanti gue tag instagramnya di bawah di pengunjung video, oke? Okay? nih coba makan ini dia traktir semua ya <guluh> dikerjain gue Challenge itu challenge. Harus hmm. dia makan nanti habis ini. Jadi ceritanya ini bikin challenge. Jadi dari tadi gue pesan ikan. Gak taunya dia juga alergi ikan. Dia gak bilang kan. Dia, dia gak bilang kalau alergi ikan. Jadi ini kan ukuran 1 kilo guys. 1 kilo. Jadi pas ikannya udah dateng. Dia baru ngomong kalau dia tuh alergi ikan. Jadi mau gak mau gua harus habisin ikan sendiri semuanya. Jadi alhamdulillah ini udah habis guys. Tinggal ini doang kita. Hmm. oke okay. dan next kita bakalan bikin video yang oke okay lagi yang lebih mantap lagi sama teman gua dan buat kalian juga jangan lupa subscribe, like, dan komen channelnya karena channel ini channel campuran, guys. Prank bisa, makan bisa, ngerjain istri orang bisa. Lengkap, oke? Okay? Nama hmm? channelnya apa nih? Nama channelnya apa tuh? Nama channelnya Rama Popsi. Jadi kalian juga jangan lupa like, comment, subscribe, like, comment, subscribe, like, comment, dan subscribe, oke. Okay? Kita bakal bikin video ke Nike. Mm -hmm. Bye!